Mari ikut saya kita carikan saat-saat lagi banjir besar. Jadi semalam itu fujannya itu tidak berhenti-henti dengan Dari jam sembilan dan lebat lagi. Setelah menonton petualang, akhirnya kami pun berpetualang lagi, teman-teman, di hutan Amazon ini. Sepertinya kami tersesat. Nah, dia. Kita coba lagi memasuki hutan sema-sema ini Semoga tidak ada anak hondanya ah, Ini dia Nampaknya bro kita menemukan ikan anak cana nih teman-teman Ini dia Wah banyak sekali Mau yang bertanggung tapi gak bawa Jadi kita biarin aja Wah ini dia saya menemukan lubang di teman-teman Ini lubang ular apa dulu sih Jadi usah banyak baju Kita langsung saja Itu sebenarnya Oke okay. Selanjutnya kita coba di tempat yang terang seperti ini Semoga ikannya lebih besar dapatnya Ikan setelah kita pasang semua ah, Kami pun beristirahat dulu teman-teman Oke okay. Kita lanjutkan lagi Sudah selesai -si Nah Ini dia kita lihat Wah nampaknya dong ya, teman-teman Video terlanjur lagi, apakah ada? Wah, nampaknya saya sekali Jadi ya, kan tidak ada yang dapat, semoga saja kita doakan pepa ini banyak ikannya ya teman-teman Aduh, ikan tahun ini, terpuluh, dan juga juga kita dalam diri ini sebagai di sebagai Mantap, teman gitu ya. Kak teman, mari khususnya kita carikan sungai lagi banjir besar. Jadi semalam itu hujan itu tidak berhenti-henti teman-teman dari jam 9 dan lebat dari. Terus teman saya yang rumahnya dekat dengan sungai, dia kemudian mengecek sungai dan ternyata semuanya lagi banjir besar atau lagi naik-naiknya airnya teman. Kemudian dia menghubungi saya untuk mengajak dia ikan saat kejadian ini, teman. Ya karena saya belum tentu jangkes lah. Meskipun posisinya sekarang ini buah pagi teman-teman, oke okay, langsung saja, mari kita mulai nyeselnya, Buat apa kagetnya teman-teman, hanya dengan satu kali nyesel saja yang dapat banyak banget ikan teman-teman, coba kalian lihat, ini banyak banget ikan dan ini semuanya hampir ikan masyarakat ikan, atau ikan saudara semua, yang dapat dari mulai dua jari sampai empat jari, dan jumlahnya itu lebih dari dua puluh ekor teman-teman, kalau dikilokan ini lebih dari satu kilogram, gokil, hanya dalam satu nyesel saja dapat ikan sebanyak itu, kami lanjut lagi nyeselnya, dan sekarang agak ketengah, dapat juga teman-teman, tapi tidak sebanyak yang pertama, air sungainya naik lagi. Banyak sampah juga yang dibawanya. Oke, okay, kami pindah ke tempat selanjutnya. Sebenarnya, nyeser dalam keadaan hujan, terutama sungainya itu lagi naik-naiknya, apalagi musimnya lagi tengah malam, itu cukup seram. Tapi, melihat ikan yang didapat itu melipah, wihdi, sudah ada lagi pikiran ke sana. Yang penting, nyeser. Kalau rezeki itu memang tidak kemana. Kami yang mau tidak tempat untuk nyeser, yang harus melewati pohon durian ini, betapa beruntungnya kami, teman-teman, kami menemukan durian Dan itu bukan cuma satu, dua lagi. Memang benar-benar lah rezeki malam ini. Oh iya, untuk masyarakat di sini kegiatan nyeser kayak gini itu sudah biasa ya teman-teman, tapi posisinya sekarang itu lagi jam 2, ya kemungkinan orang lagi tidur semua, Dibi, kami dimitir, ya? tapi kalau siang hmm, itu di sekitar sungai banyak orang yang geser kenapa tidak, soalnya yang dapat sebanyak gini teman-teman, ya artinya itu jarang sekali yang sedikit yang dapat, tapi yang harus diperhatikan juga, kalau tidak kenal medan yang harus nyeser itu jangan coba-coba nyeser sembarangan, akibatnya bisa fatal, bisa-bisa terseret arus, yang semula nyari ikan lanjut mencari orang, widih jokil, dapat banyak lagi, Memang kebanyakan itu yang dapat adalah ikan arus jeras atau ikan putih, kayak ikan wadar, ikan silong. Tapi, kadang-kadang juga dapat ikan yang tidak biasa disewak, teman-teman, seperti ini, nih, bau tikus atau sini batu, tapi ya jarang. Oke, mari kita lihat berapa banyak yang dapat, teman-teman. Ya, banyak banget. Ini enggak tahu lah berapa ekor semuanya. Kalau ikannya sebanyak ini, bisa buat macam-macam masakan. Tapi, enaknya gak banyak. itu